Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Atau mungkin hanya sebuah video ngobrol-ngobrol Dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana uh, Mungkin pertolongan pertama lah ya Pertolongan pertama saat mungkin kalau joy atau uh, analog dari Nintendo Switch kalian drifting gitu Atau yang ngedrift gitu Dan kalau kalian tahu juga uh, drifting ini memang agak sedikit ngeselin Dan drifting itu apa sih? Jadi kalau kalian misalnya kameranya misalnya ya, kalian misalnya main game Breath of the Wild lah contohnya ya itu tiba-tiba mutar sendiri gitu kameranya dan itu jujur kalau mutar sendiri kalian nggak nggak apa-apain itu kayaknya udah parah sih itu driftingnya ya nah cuman drifting ini kayaknya ya kayaknya bisa kalian fix dari uh, Nintendo nya dan ini bukan yang masalah pada hardware kalau mungkin kalian memang mainnya barbar -bar, kayak misalnya main Bayonetta atau DMC mungkin dan kalian barbar -bar, ya kemungkinan bisa drifting dan itu kayaknya bukan masalah dari softwarenya gitu tapi kalian kalau memang ada masalah uh, drifting kalian bisa coba cara ini aja dan kalian misalnya nggak merasa main bar-bar gitu ya kalian bisa coba ke controllers and sensors dan kalian bisa ke yang calibrate uh, control sticks ya dan kalian bisa klik gitu ya untuk yang analognya yang mana R3 atau L3 ya kalau di PS Kalian bisa klik yang mana yang driftingnya Apakah yang kanan atau yang kiri Kalian bisa klik aja contohnya yang kanan Dan kalian bisa klik yang X untuk calibrate gitu Dan di sini akan ada tulisannya Recalibrate only if there is a problem Nah kalau ada masalah Misalnya pada drifting gitu ya ya Kalian bisa coba untuk calibrate Dan yang saya maksud di sini adalah Bukan uh, ngefix Nintendo Switch nya yang nge-drift secara apa? Secara analognya ya. Tapi maksudnya tuh yang kemungkinan ada masalah pada softwarenya atau mungkin masalah pada koneksi gitu. Kalau kalian tahu juga. Di PS4 atau stick PS4 saya gitu itu pernah drifting gitu. Jadi waktu itu saya menggunakan harddisk eksternal tapi tiba-tiba drifting dan tiba-tiba disconnect gitu. Dan saat saya coba menggunakan kabel, saat saya menggunakan di laptop saya itu nggak ada masalah sama sekali. Berarti memang bukan masalah dari sticknya tapi ada masalah pada koneksinya atau mungkin pada softwarenya. Jadi kalian bisa coba untuk calibrate dan mungkin kalau ini nggak bisa kalian bisa coba, kalian bisa back gitu ya setelah kalian calibrate dan masih tiba-tiba. Uh, Tiba-tiba masih drifting gitu ya misalnya kalian klik ke atas tiba-tiba ke samping gitu kan tiba-tiba nyerong gitu. Dan itu kemungkinan ada masalah pada hardware-nya. Jadi itu bukan pada software-nya atau pada koneksinya atau apapun itu. Kalian bisa coba untuk kalibrate ya atau kalibrasi lah ya untuk dari joycon kalian. Baik itu yang kanan atau yang kiri ya. Dan kalau kalian masih bingung juga sih uh, ini adalah yang dikliknya kliknya itu apa. Dan kalau kalian tahu di PS3 atau di PS4 itu ada R3 dan L3. Kalian bisa klik aja untuk analognya gitu. Jadi kalian klik dan nanti bakal... Uh, kepilih gitu untuk joycon yang mana sebelah mana yang akan dikalibrasi atau yang bakal dicek gitu ya dan ini ya, jadi cukup sedikit doang sih ya, untuk videonya jadi lebih banyak ngobrolnya daripada tutorialnya ini video tutorialnya kayak gitu doang kalian bisa coba untuk kalibrasi tapi ini bukan masalah pada hardwarenya ya Jadi mungkin kalian ada masalah pada koneksi atau ya mungkin di railing atau apapun itunya kalian bisa coba aja untuk calibrate gitu dan semoga aja Uh, saya berharap kalian yang coba cara ini bisa untuk ngefix yang uh, driftingnya. Tanpa harus servis, tanpa harus semprot kontak liner atau apapun itulah ya. dari aja cukup segitu doang untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.